Hamidi, PM, PN, PH, BN guys Nah saya kurang tahu ini, mari kita dengarkan Ya karena ini mungkin menjadi nasihat juga bagi kita Seperti itu ya guys ya Karena Ustadz Kazim Ilyas ini Masya Allah orangnya Ya Allah Masya Allah sangat-sangat seronok Sangat-sangat Allah Sangat-sangat apa ya teman-teman sekalian kalau kita melihat beliau itu menyenangkan, menyejukkan, macam tuh Dan yang disampaikan oleh beliau itu senantiasa memberikan kita itu pengajaran dan juga nasihat, macam tuh. Jom kita tengok videonya, let's go. Jangan lupa guys, subscribe Durian Merah ya. Dan tonton video-videonya. Dalam kempen, dalam ceramah, dibawa isu pribadi. Tolok, tolo, ngong ngong, ngong, ngong, ngong, ngong, jahat, jahat, jahat. jahat. Lah-lah, bila tak cukup. Nak ajak join sekali. Cari siapa? Mana hak tak jaga Islam, tak hormat Islam, mempertikai ke Islam, terayang jojok mm -hmm. Kita dok teringin lama dah. Ulama' ni jadi Perdana Menteri ke? Tapi bukan setakat dia ulama' je. Dia kena bijak. Belum tentu orang alim ni bijak. Kalau yang pernah memerintah menang, 22 bulan tu jadikan pengajaran. Hang jangan usik lagi agama Islam. Jangan usik lagi hak Bumi bumiputra. Kalau tidak hang 2 bulan je. Ustaz Kazim Elias bersuara selepas parti politik PNPHBN akan bergabung salah satunya untuk membentuk kerajaan baharu. Ah, beratus kali saya cakap dah. Bersatulah orang Islam tak mau. Sebelum sudah ah, menung gaduh tak habis-habis saya dah cakap banyak kali dah adakah selepas 19 hari bulan kita akan aman jawapan dia tak akan aman sampai bila selagi mana kamu mengikut sistem yang ditinggalkan oleh penjajah tak akan aman sampai bila-bila inilah dia nasib bangsa kita Allah diletakkan kepada siapa? diletakkan kepada pemimpin kalau pemimpin tu baik kita elok tapi kalau pemimpin tu tak nak baik, dia buat dia benda tak betul, sampai kiamatlah kita ni akan berperang, bergaduh, berteka. Takkan selesai, selesai, selesai. Drama ni takkan selesai. Kita duk teringin lama dah ulama ni jadi pendana menteri ke, tak pun timbalan Perdana menteri ke. Teringin lama. Kita nak tapi bukan setakat dia ulama saja. Dia kena bijak. Bukan tentu orang alim ni bijak. Ada hak jadi tak apa bijak anje lebai malang. Pi ke atas, terlepas, pi ke bawah, terlepas. Lelah balik rumah kan nasi surah. Dia nak yang pandai mentadbir, bukan pandai bercakap. Nak cari supaya orang melabur dalam tempat kita. Dia bukan segala pandai ceramah terpentah ha? Macam mana nak tarik orang main melabur negara kita Macam mana kita nak promosi Nak jual produk kita Ui, Kita ni bukan bersaing sama-sama kita Kita ni bersaing dengan bilion manusia Kadang-kadang sahaja merintah jatuh dah Allah. Ingatkan baik sangat nak nak nak dia dah kacau habis. Hmm. lepas tu orang suruh turun. <laughs> makna tak baiklah tu. Ya betul. Nak faham-faham tak faham sudah. Kayaknya susah. Kayaknya susah nak tengok baik tak baik. Ha nak nak dia hang kacau bab agama. Mau agama marah. Orang jaga agama. Betul. Siapa sejahat-jahat manusia? Pemimpin yang zalim. tu dia. Sebab itu manusia yang Nabi sebut paling awal duduk di hari kiamat. Di bawah arash Allah ialah nombor satu sekali ialah imamun adilun. Imam yang adil. Ha. Tapi kalau imam tu zalim ha, lawanlah. Lawanlah tuan-tuan. Kalau imam tu zalim nak letak di mana? Ha, nak letak di mana? Maka berlumba-lumba lah orang nak jadi imam. Sekarang ni. Berrebuk-rebuk nak jadi pemimpin. Betul. Berbeza dengan zaman dulu. Berrebuk-rebuk tak mau Betul. Saya takut dalam pilihan raya yang lepas, ada parti politik yang menawarkan kerakyatan otomatik. Sangat merbahaya ni. Kerakyatan otomatik. Tapi sayang, orang-orang muda, dia tak baca benar ni. Dia kan ada masa nak baca benda tu. Dia seronok bawa bendera naik motor wow wow wow solah. Dia tak tahu besok satu hari nanti kalau diberi kerakyatan rakyatan automatik atau dipermudahkan kerakyatan, hang tu jadi pendatang dalam negeri asal hang. Hari ni benda ni orang tak nampak kedaulatan negara ni orang tak nampak. Orang nampak isu-isu yang peribadi. Isu peribadi. Maka dalam kempen, dalam ceramah Dibawa isu peribadi Tolak, tolak Dia pun ngongong, ngongong, ngongong, ngongong. Jahat, jahat, jahat, jahat Tapi dia pun tak nampak ada benda yang lagi besar daripada itu Kalau saya ni kaki rasuah Tuan-tuan tolaklah saya Tapi kalau saya ni menyelamatkan negara saya Kedaulatan saya Yang rasuah tu Diam sekejap dulu Selamatkan negara dulu Jangan jatuhkan lagi ni Hak rasuah dua sekali lagi Sekejap kita tangkap dia Kita hukum dia Tapi hari ni Kita tak nampak benda tu Maka dia lah Sebab tu kita jangan duk kata ke orang Jangan benci melampau Kalau saya pergi tuduh Kak Sum jahat Kak Sum rasuah Kak Sum jahat Kak Sum jahat Tiba-tiba saya ajak Kak Sum tolong saya Kak Sum nak tolong tak? Tak Tak Janganlah sampai tahap macam tu. Lepas ni belajar daripada pengalaman. Dulu dah ada dah pengalaman sebelum. Sama ya. Tapi bila kita buat kempen dan sebagainya. Kita all out benci sama-sama kita. Dan bila jadi macam ni. Malu tak? Malu kita. Ha, sebab tu. Kena tengok. Dalam fiqh al-watan. ...yang mana yang perlu diberi perhatian? Satu, yang menjaga agamanya. Dua, yang menjaga negaranya. Kedaulatan negaranya. Tak ni diberi keutamaan dulu. Yang lain-lain ni, kita selesai kemudian. Tak ada siapa yang reda dengan rasuah. Tak ada siapa yang suka dengan rasuah. Semua orang benci. Kita ambil tindakan. Yang mana yang tak reti nak hormat negara... Mensyukuri nikmat dalam negara Buang jujur Bendera ditebalikkan Ni apa kejadian Lagu negaraku Dihina Lupalah Ada lagu negaraku Ditukar dalam bahasa lain Maknanya Dia tak jaga kedaulatan negara ini kita harap pada pemerintah yang baru ni Buat yang terbaik Dan saya yakin mudah mudahanlah Tak tahu lagi siapa anak jadi ni Kita pun tak tahu nah, Ingatkan cuti je kali ini. Tak tahu Jadi tak kira lah siapa yang naik di atas Buat terbaik Jangan usik lagi ke daulatan negara Duk pakai baju ni Bawa balik abu mayat komeneh apa semua ni Jangan dia bawa lagi ke daulatan negara macam tu Belajar balik Kalau yang 22 bulan memerintah dulu Naik balik Hari ni Jangan pulang ni balik Kesalahan kamu 22 bulan yang lepas Kalau hak lain pula naik Golongan Orang ugamawan Yang banyak yang menang Kalau mereka naik Kita harap Buatlah yang terbaik Betul. Nah, Buatlah yang terbaik Untuk yang kita sedang belajar ni ada orang kata pula, ustaz ni kuliah agama kuliah politik? Bodoh betul ni. Politik dalam agama ada. Kalau tidak, tak adalah hadis yang kita baca ni. Bahalul betul ni. Sampai bila nak kata politik lain, agama lain. Hmm. Jangan cakap macam itu. Yang kita baca ni nampak ni. Ni ada hadisnya, ada ayat Qur'annya. Politik ada di dalam Islam. Ini bila kita sentuh macam ni, ini apa ni? Politik kan? Kuliah mengapa? Lah, hanya apa yang kamu buat dalam pangkah-pangkah tu Allah tak suai kan di hari kiamat? Wanak tubuhmu kadamu wa asarohm. Allah tulis apa yang kamu buat dan kesan apa yang kamu buat. Kesan kita buat tu pun ada kira bicara di hari kiamat kelak. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Allahumma salli ala Nabi Muhammad. Itulah tadi guys ya pesan dari Ustaz Kazim Ilyas di sini disebutkan teguran dan juga bagi amaran ya keras kepada petinggi-petinggi uh, ya di sana. Masya Allah, dan banyak sekali nasihat-nasihat. Intinya, anak muda itu harus peka, ya, kawan-kawan sekalian. Yang muda itu harus peka karena anak-anak muda adalah harapan, ya, negara, harapan bangsa seperti itu. Jadi, memang tidak bisa istilahnya kita itu menganggap hal ini adalah sepele, ya, tentang istilahnya kedaulatan dan juga kenegaraan, dan juga isu tentang penyalahgunaan korupsi dan lain sebagainya. Itu memang ya Tapi yang terpenting adalah agama Islam dan juga negara Itu harus dijaga dengan betul-betul Tadi ada isu juga tentang rakyatan otomatik Maksudnya gimana ya kan ke rakyatan otomatik apakah setiap orang bisa menjadi rakyat Malaysia Ataupun mendapatkan IC Malaysia Maka Ustadz Kazim Ilyas tadi mengatakan bahwasannya ini kita sendiri Orang-orang ya, Melayu sendiri nanti akan menjadi pendatang di negara kita Allah na'udzubillahimin taliq Oke okay guys mungkin itu saja video kali ini Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai Saya pembantu diri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Yang terpenting adalah tetap pegang kuat agama Islam ya Dan juga jaga ya kesatuan negara kita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh